berapa tinggi pohon itu? Kalau lebar sungai ini berapa ya? Apa tujuan kalian belajar trigonometri? Ayo kita belajar trigonometri. Tujuan pembelajaran mencari solusi permasalahan sehari-hari dengan menerapkan perbandingan trigonometri. belum mengikuti pengerjaan, silakan mengajukan kasus pelanggaran perasaan kalian semua. Jika anda mempelajari sesuatu yang baru, cara mana yang akan mudah aktivitas apa yang akan anda lakukan dalam waktu sekarang